Kalau kuliah, keluar jangan jadi fotografer, karena yes, bagi bagi saya, itu uh, sesuatu yang sia-sia. Sia-sia gitu. dalam artian kita membuang waktu terlalu lama kalau menjadi fotografer di dunia pendidikan. kita bakal ngobrol-ngobrol dengan founder dari Raus Indikat, yaitu Kang Wahyu. Jadi Kang Wahyu ini ee, bikin per, suatu pergerakan, atau bikin suatu komunitas, atau bikin suatu badan, atau su membikin suatu wadah yang bernama Raus Indikat. Apa sih? Jadi teman-teman di sini bisa tahu, apa sih Raus Indikat itu? Raus Indikat? Apa ya? Nah, intinya gini sindikat itu adalah satu sindikasi fotografi, sindikat ya kayak hmm. penjahat, isinya penjahat-penjahat hmm. satu sindikasi fotografi yang terdiri dari berbagai movement berbagai movement itu perlu kita bikin satu sindikasi, makanya kenapa kita sindik sindikat itu, ya, so, sindikat itu terdiri dari kita membentuk Pesinnya, terus sindikat itu adalah movement gitu. Tapi kalau secara secara keseluruhan adalah sindikat itu adalah perpanduan antara movement dan bisnis. Jadi ya kita harus realistis gitu, bahwa movement membutuhkan uh, bensin. Jadi sindikat itu kita menyiapkan dua-duanya biar bisa jalan. Karena movement itu kalau tidak diikoni bisnis akan Meninggal di tengah jalan, kita nggak mau Kalau yeah. bikin movement itu sekedar Yaudah gue bikin movement atau gue gaya-gayaan bikin movement Iseng? Iseng bikin movement 2 atau 3 Sebulan atau setahun udah hati yeah. Kalau kita dengan bikin movement itu ya emang uh, Ya kalau bisa bertahan sampai Lama banget atau ya sampai Beregenerasi dari kita Itu sih, secara sederhana mah gitu sebenarnya isengnya nggak masalah, cuman bertahan dan berkembang mungkin ya oh, sebuah pergerakan lebih baik bukan hanya iseng sehari atau sekali dua kali tapi harus berkembang terus ya. kalau saya sih nggak setuju dengan iseng kalau udah movement itu harus serius gitu serius kayak kita kerja sih. Karena kalau namanya movement, lu cuma iseng doang itu itu nggak akan bakal lama, itu, itu mah udah logis gitu. logika hmm. aja gitu, kalau iseng ya iseng gitu lu kerjanya juga iseng gitu. kalau kita movement ya harus serius serius dalam artian ya kita sudah proper dari awal gimana nyiapin permain ini bisa hidup, bisa menghidupi diri sendiri minimal gitu, ataupun gimana programnya bisa jalan, terus eh, gimana ke depannya, perkembangnya kayak gimana. Jadi kalau kita sudah nggak ada iseng, sama kayak kerja. Tapi jangan lupa senang-senang. Intinya. Bukan iseng ya, enjoy, senang-senang lah. Gitu. Karena have, fun, Bener -bener. have fun, kalau melakukan sesuatu tidak senang, gitu, mending jangan. Gitu. Hmm. Karena intinya bagi kamu itu senang dulu. Gitu. Karena ketika mau movement, tantangannya adalah lo akan menghadapi fase-fase yang ini butuh ketahanan. Ketahanan dari segala hal ya. Gitu. Nah, ketika tidak senang, itu akan mengebutkan. Untuk. Butuh. Kalau lo senang, udah awalnya ya senang aja apapun kondisinya kalau gue berarti ini sebuah pergerakan ah siapa aja sih soalnya yang saya tahu ah, itu bahwa rau Sindikat itu Wahyu Wahyu itu rau Sindikat. sebenarnya awal bukan awal untuk sekarang deh sekarang itu siapa aja sih yang benar-benar secara ini emang terbuka tapi yang benar-benar founder benar-benar timnya tim awal tim di dalam rau Sindikat itu siapa aja sebenarnya kalau, kalau sekarang kan sudah koalisi sindikat itu sudah hampir beberapa tahun ya itu jalan kita sudah bertransformasi bertransformasi betul itu memang awalnya tidak banyak orang gitu. akhirnya ee, konsepnya memang kita rubah bahwa koalisi sindikat itu adalah rumah nah, kebetulan yang menjaga rumah itu yang memang di dia yang apa ya istilahnya yang gimana memikirkan Ketahanan pangan, ketahanan pangan untuk di Rausin e, itu sih, kalau sekarang tinggal dua, dua orang. Hmm. Tapi kalau di organ organnya itu banyak, nah sekarang pada fase yang memang kita itu lagi mengurangi porsi, porsi kehadiran kita. gitu untuk regenerasi karena e, kita menghubungkan atau memeroleh sindikat adalah. Kita harus aware terhadap kesadaran cepat beregenerasi. Karena ya prinsip kami itu kita menghilangkan sosok gitu. Sosok itu menurut kami tidak baik gitu, Untuk satu bukman jadi Sebisa mungkin kami itu menghilangkan cap itu Karena wahyu gitu. itu malah saya hindari gitu. Ketika raw ini atau bukman raw itu sudah dideteksi dengan seseorang Kita turunin orang itu gitu maksudnya kita rem gitu supaya katanya di sini tidak boleh gitu orang lebih besar dari move Iya. ya itu sih tipsnya seperti itu kalau memang kita udah ke, ke orangnya ketinggian gitu udah kita tarik lagi untuk jadi karena standar kami itu cuma enam dari 1 satu sampai sepuluh itu standar kami cuma enam enam aja jangan lebih dari, jangan lebih dari situ jadi benar-benar Orang. Wayu dan teman-teman di Raos Sindikat itu benar-benar pengen memunculkan itu ini per loh pergerakannya. pergerakannya bukan ini loh orang yang ada betul. di dalam betul karena kami sadar bahwa uh, banyak sampling sampling, apa ya, sampling kasus yang gugur karena mengandalkan ketokohan terlambat untuk regenerasi, pertama nggak mau gak mau gak mau kayak gitu gitu, Ketama dari awal ya memang kita udah planning untuk ini bisa bisa beranak-pinak gitu karena konsep kami sama konsep sangat terbuka ini adalah rumah lokap boleh datang dan pergi siapa pun ketika lo emang enjoy di sini gitu lo pengen melakukan situasi di sini kita sangat sangat, ee, sangat nah, terbuka gitu keluar masuk juga tidak masalah gitu. nah berdua ini yang pegang kunci rumah lah kasarnya siapa saya aja saya sama saat ini saya sama Grace, Grace tinggal Grace gitu kemarin sih e, di, di office kita di <laughs> office gitu kan. ada beberapa karyawan gitu semua yang kondisi pandemik harus merumahkan gitu ya kita harus kira-kira mana yang yang bisa untuk kita sukses menghadapi itu, ini ya tinggal berdua sekarang gitu. tapi yaitu kita berusaha untuk peternak Sdm gitu. Untuk bisa menjalankan itu semua. Jadi, uh, okay, uh, ini sebuah pergerakan. Tapi di dalam bidang fotografi, di barang bidang bidang fotografi, jadi membatasi dirinya hanya di bidang yeah. fotografi. Yeah. Bukan membatasi karena ya kita konsentrasi dulu gitu membesarkan apa yang kita bisa. Gitu. Bukan kedepannya kita juga berkeinginan untuk bisa kolaborasi dengan lintas medium. Gitu. Tapi bentar-bentar gitu, kita kelarin dulu di kitanya kita kuat dulu di satu, karena ya di fotografi, menurut kami masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan. Ketika kita masalah kita kita anggap beres ya kita. Kolaborasi. Tidak menutup kemungkinan mulai sekarang kita berkolaborasi dengan medium lain, tapi fokus kita untuk ee, berkonsentrasi dalam medium fotografi dulu ya kita kuasai aja gitu berarti emang berpengaruh banget jadi teman-teman di sini bawa kang Wahyu ini adalah lulusan dari fotografi luntas ya katanya sih katanya <laughs> ya berarti berangkat dari sana dong ya. konsep RAUS ini berarti berangkat dari basic kuliah ya, ya. Ya. sebenarnya kan Rawsi itu semuanya cikal batalnya emang sudah sudah uh, terjadi di, di masa kita kuliah gitu uh, adalah isinya dulu anak-anak teman-teman kampus gitu yang punya kebelisahan terhadap melihat fotografi itu kayak apa gitu. jadi ya mereka bakal nyaroh sebenarnya sudah dimulai dari kita waktu kuliah gitu nah kalau kita flashback lagi ke belakang kita coba bahas dulu tentang bidang fotografinya kita flashback lagi ke belakang ketertarikan Mas Wahyu sendiri ke dunia fotografi itu awalnya gimana awalnya awalnya, awalnya ya. terjebak di sampai masa unpas gitu. <laughs> terjebak. terjebak di bidang ini Kelisya jawabannya. Dulu saya dihadapkan emang pada pilihan yang emang e, males, sesuatu yang kukir gitu. Kalau sesuatu yang ada angka-angkaan dan itu, ya lise, sih sebenarnya. Dulu waktu, ya sebenarnya saya ketertanarikan dari awal ke tidak seni rupa gitu. Saya e, diterima di kampus A gitu, seni rupa lah. Dikejar banyak orang lah. Tapi ketika ada brosur, ada brosur fotografi ini. Gitu. Narik kayaknya. Ya akhirnya saya udah memilih kuliah itu untuk kayak Biarpun saya tidak menguasai tapi menarik nih. Di zaman itu sesuatu yang baru juga ya di dunia kerjaan. Uh, di dalam uh, apa ya, pendidikan formal ya, gitu kan. Hmm. itu masih jarang dan saya mau kepikirannya orang suka main itu ini kayaknya kuliah yang menyenangkan, menyenangkan dan kerjaannya main mulu ini mah. Wah sudah mau dipikirkan, dipikirkan. Oh, ini enak nih. Udah, kalau usah banyak mikir, banyak main pasti ini. Akhirnya saya memutuskan memilih itu. Dan kaget orang rumah. Apa milih ini? Udah di sini. Kenapa kembali yang ini? Kenapa milenya yang ini? Kenapa milenya yang ini? ini? Kenapa milenya yang ini? Kenapa milenya yang ini? Kenapa milenya yang ini? Kenapa milenya yang ini? Kenapa milenya yang ini? ini? Kenapa milenya yang ini? Kenapa milenya yang ini? Kenapa Kecelakaan yang ini? Kenapa milenya yang ini? Kenapa milenya yang ini? belajar gitu <laughs> Saya memang aja, yang itu seneng, buat seneng-seneng aja gitu. Pada dasarnya saya juga malas belajar gitu kan. Makanya saya pilih uh, kampus yang memang tidak mengubahkan saya untuk belajar keras gitu kan. Terus pada kenyataannya, pas bisa kuliah itu benar nggak uh, yang benar-benar dipikirkan bahwa di, di dunia misalnya kuliah kita, kuliah di fotografi itu benar-benar menyenangkan dan banyaknya senang-senang gitu, Oh yang menyenangkan kan, kuliah saya juga sembilan tahun, karena menyenangkan kan, kuliah sembilan tahun. Saking gitu, bertanya, ya? saking, saking, saking, saking bertanya banget. <laughs> kalau tadi <kali> disuruh keluar nggak <laughs> ya keluar gitu kan, menyenangkan gitu. Hampir Biar dua kali piala dunia ya. <laughs> ya? Iya. <Lalu laughs> kalau nggak disuruh keluar gitu, kalo menyenangkan, kuliahnya kan menyenangkan. Tapi bukan seperti yang saya perkirakan bahwa ini sesuatu yang mudah, sesuatu yang, jadi ternyata ini satu keilmuan yang rumit, itu rumit gitu. Bumis, gitu. Dan akhirnya ya ketika gue udah nyempur gitu, ya, akhirnya suka ya harus di, ya gue udah pilihan di sini ya akhirnya dari dari awal ya gue harus bisa hidup di sini gitu ya di pelajarannya gua bisa hidup di sini ya udah gua udah mempersiapkan dari kau oh, ini harus jadi apa ya jadi tunjangan hidup gua karena ya mau nggak mau harus harus serius lah right, gitu biarpun antai kuliahnya <guliah> tapi diselusin dalam artian oh apa yang membuat gali di fotografi itu jadi kalau misalnya saya jadi ng ngambil kesimpulan bahwa Mas Wahyu benar-benar akar dari ke kehidupan yang Mas Wahyu dijalani sekarang itu benar-benar dari kuliah iya benar jadi emang dari kuliah itu dia sebenarnya membentuk membentuk kalau sekarang itu yang dari kuliah E, gimana ugal-ugalan yang kita gimana kekritisan itu emang sudah dimulai ketika kita atau saya gitu saya kuliah di jurusan fotografi. soalnya nah, cikal bakalnya mau di kuliah gitu karena roh itu di di dibentuk atas keresahan tentang masalah fotografi di Indonesia terus. berarti benar-benar raking mendalami dengan seriusnya ya di bada sarkul itu tentang dunia fotografi seperti apa yang terjadi di Indonesia mungkin seperti apa itu yang membekali benar-benar jadi awal Mas Wahyu dengan teman-teman jadi uh, karena hal itu Mas Wahyu dan teman-teman bikin rawa sedikit itu ya ya uh, ber berawal dari banyaknya permasalahan gitu masalah di dunia pendidikan fotografi yang pada saya itu masih ya bisa dibilang barulah lah itu di mana masalah di dunia pendidikan terus kita bergaul di uh, dunia luar kampus ternyata gini-gini aja gitu kan, cuma kita emang pada dasarnya bukan senang meributkan sesuatu yang tidak penting gitu kan dan cuma ngomong bacot doang gitu kita debat sana debat sini bagi kami itu debat itu sesuatu yang wasting time gitu, memperlihatkan kepintaran atau apa yang mau gue debat tapi mana lo mencari solusi dari situ, karena kita bergerak aja menyelesaikan masalah itu dengan bergerak, gitu. makanya ya heroism sindikat itu yang bergerak aja. Gitu. Kita. Mundur aja dulu. Mundur aja gitu, gitu. bukan nggak suka yang ah jadi ini kayak gini kan, bang lo kayak gimana gini. Tapi solusinya apa ya solusinya kami bergerak. Gitu. Jadi organ-organ di raw itu adalah lahir dari emang gimana kita menjawab permasalahan gitu. Ya kayak kita melemparkan kritik. gitu. Ya, lo juga harus bertanggung nah, jawab nah, cara, cara gitu ya? Iya. Jadi, gitu. Jadi raung sindikat itu bener benar sekumpulan teman nongkrong di kuliah. Atau ya. benar-benar satu angkatan sih? Oh, enggak, multi ini? multi angkatan gitu. Karena kan ya rata-rata kampus ini rupanya kan memang bergaulnya dengan kakak-kakak gitu. Ya. Udah, tidak ada batasan gitu ya. Kebanyakan memang kumpulan berandalan nah dulu prakara oh. di setiap budi, gitu. Yang punya visi terhadap nakal-nakal itu kenakalan terhadap Ya, suka terhadap hal-hal yang nakal dalam artian uh, melawan, bukan melawan ya, melawan terhadap mm, ketidaksetujuan tentang sesuatu. Ketidaksetujuan terhadap, terhadap, terhadap fotografi. Kita akhirnya membentuk satu grup. Ya awalnya bukan raw namanya, tapi emang... Uh, Cikal bakal Cikal bakalnya Rau. Gitu. Orang-orangnya sih ada beberapa yang masih. Boleh disebutin nggak awal pionir Cikal bakal raw, walaupun belum jadi raw sindikat. Siapa aja sih orang-orangnya? Orang-orangnya banyak sih. Namanya dulu bukan raw, Namanya Satya Bodi. Jadi itu wow. Cikal bakalnya Satya Bodi. Kenapa Satya Bodi? Ya, satya Bodi plus Yatan aja gitu. Berkelihatan lebih keren ya. kelihatan catchy body. Share media sosial, ikc ini mana gitu. Siapa sih orang-orang yang diseru body? Ah, di diseru ada Almarhum Hendra, itu Almarhum. Ada Almarhum, ada Nadi, ada Kang Ade, Chef Deni, Yulvi, siapa lagi? Ada beberapa orang lah. Nah, Rata-rata sih emang dulu dari mahasiswa-mahasiswa akhirnya ada gabungan dengan dosen-dosen muda gitu. Jadi kita membentuk satu aliansi, aliansi, aliansi apa? Aliansi berkarya, aliansi bisnis gitu. Karena kita juga sadar bahwa dari awal kita juga harus hidup gitu dari dari dari apa yang jadi pilihan kita. Karena pilihan kita dulu emang bisa dibilang emang salah satu Undang-undangnya dasarnya atau adalah fotografi itu tidak mungkin, tidak hanya memotretnya itu yang kita kembangkan oh, itu. Saya suka. Gitu. Tapi dengan bahaya nggak sih kita uh, sambil ngobrol aja bahaya nggak sih bahwa uh, perumpamaan bahwa fotografi bukan hanya sekedar memotret kan itu tagline dari kamu. Uh, saya setuju banget dengan itu tapi banyak nggak sih orang di luar sana atau misalnya uh, jadi malah menjas bahwa ya. emang Kang sendiri benar-benar di motret kurang. Ya nggak apa-apa. Oh, nggak ngaruh buat kita lo mau ngomong apa tentang gua, gitu. Ya sebenarnya pilih bagi gua adalah pilihan cerdas gitu. Kenapa kita milih itu? Itu kan berdasarkan berdasarkan survei dan apa ya? Kita menganalisa yang bisa bertahan lama di dunia motret itu apa sih? Iya. Yang belum dikerjakan banyak orang itu apa sih? Nah ya, itu sebenarnya yang kita kenapa kita pilihannya orang fotografi gitu kok nggak motret? gitu? ya emang fotografi motret aja. Iya. lo ngap, gua ngapain sekolah s 1 misalnya, gitu. s 2 <tuh> kalau gua nggak, bukan mengecilkan peran motret yeah, gitu. nggak sama sekali. tapi bagi banyak gue, dilupakan malah ya. bagi gua ketika gua tahu di gua sekolah di fotografi ternyata banyak hal-hal yang emang ini bisa dikembangkan. nah itu yang kita kembangkan dari awal bawah. ya secara logis gitu. ini nggak bisa, nggak bisa apa ya, secara logis misalnya, ini hal-hal yang tidak banyak dilakukan orang, hmm. pekerjaan kita dari dulu itu hal-hal yang tidak banyak dilakukan orang yang secara logis, jadi kita bisa dong maksudnya eh, tidak, bukan kompetitif ya, kita pesaingnya masih dikit, yang yang merebutkan kue yang kita kerjakan itu masih hitung jari ya. hmm. dan malah Uh, saya juga dengar gitu dari senior senior fotografi bahwa foto itu bisa disebut foto kalau hmm. udah jadi cetakan. ah itu masih sebenarnya iya, tapi eh uh, yang nah, saya juga nggak selalu saya lakukan. Hmm. Gitu. tapi esensinya ketika kita melihat karya fotografi ah. adalah ketika mencari real cetak. ya kita juga masih memaham posturnya gitu ya, ketika hmm. itu belum dicetak, belum selesai gitu. belum selesai ada ya. cetak itu sudah dari selesai, karena di situ adalah dan hasilnya sebuah proses fotografi itu adalah cetak. Lo bisa melihat cetak. Lo bisa melihat kualitas lensa. Lo bisa melihat kualitas uh, di apa ya? Megapiksel atau ISO. Ya. Lo bisa lihat Cara basicnya udah. lo bisa secara... bisa itu bisa. Kalau pakai medium format, kalau dicetak cuma lihat di HP gitu cuma kecil. Coba kalau lo lihat misalnya Lenguknya. ukuran yang 1 meter kali 1 meter, baru kelihatan, oh iya ini kamera pakai medium dan call, berfungsi man. juga gitu kameranya <tuk> ya dan beda emang feel-nya ketika lo melihat cetakan dengan monitor man. beda banget tapi ya itu mah nggak e, bisa mana yang benar tapi ya menurut, menurut gue, masih sekarang jadi patokan gue selesainya adalah cetak, entah itu mau cetak apa ya, harus darkroom, makanya ya cetak itu udah, bagi gue udah selesai jadi, seprendretan pekerjaan fotografi itu selesai jika setelah karya kita dicetak? Iya. Umumnya ya, secara umum kita... Kalau nah, gue sih, kalau gue nggak umum sebenarnya. Iya. Kalau sekarang tidak umum, gitu. jadi iya minoritas. Iya sih, gitu. iya sih termasuk, <laughs> e, termasuk saya juga di dunia fotografi untuk... karya yang dicetak itu mungkin hitungan jari. Iya. Untuk zaman sekarang. Iya. Makanya termasuk orang yang tersinggung tapi dengan hal positif ya sebenarnya... bahwa fotografi emang berasa banget sih bedanya. Bedanya banget kalau misalnya kita berkarya hasil foto kita benar-benar dicetak puas banget sih sebagai ya. fotografer juga iya ya lo akan menemukan sensasi sensasi di fotografi tapi kalau cetak apalagi bermain di darkroom bisa bisa bisa karya proses karya lo itu gitu gak harus kita nyetak tapi lo akan bisa menemukan kepuasan kalau kita ngomong kepuasan ya gitu. nah itu sih dasarnya mak kalau misalnya udah lihat cetakan kita itu Wah bener nih secara besi kitarnya bener-bener oh ini lo konsep kita konsep kita tuh udah terrealisasikan sepenuhnya lah. bukan konsep kita terrealisasi tapi lo akan menemukan sensasi yang berbeda lo akan bisa melihat anjir lo bisa lo bisa sampai takjub melihat karya ketika lu emang itu dicetak Lu gak akan menemukan karya cuma kalau misalnya gini oh bagus orang ya. gitu karya gitu dari grainnya kelihatan dari ukurannya bisa kelihatan itu lu bisa berbeda. Berbeda, loh. nya tuh lo berbeda, anjir. Itu benar-benar karya dahsyat, gitu. Kayak lo, apalagi hasil dakumnya, lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo itu, lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo itu lo lo itu lo lo lo lo lo beda banget sih benar orang lihat ke pameran-pameran ya, berbeda ya, kan beda banget kita so, udah nggak terlalu, ya oke okay lah saya bukan termasuk orang yang ngerti atau orang yang kenal banyak fotografer mm -hmm. tapi di saat kita melihat pameran sebuah pameran dengan karya yang sudah dicetak mm -hmm. dengan kita misalnya mengikuti media sosialnya itu bakal kerasa mm -hmm. beda gitu walaupun dengan foto yang sama mm -hmm. ya. Ya. itu kita secara gak sengaja mungkin di saat melihat cetakan sebuah karya foto kita enggaknya kayak berkenalan langsung dengan fotografi iya. beda dengan hasil media sosial iya, ya. iya kan sebenarnya kalau ngomong uh, lebih jauh ya, dimensi juga menentukan komunikasi apa yang ingin disampaikan di fotografer foto kecil, foto gede, ketika ditampilkan jalan cetak itu kan sebenarnya pola uh, message apa yang ingin disampaikan uh, oleh fotografer ketika lo cuma di, dikasih pilihan cuma satu kotak layar monitor gitu, itu ada sesuatu yang hilang, itu message-nya tidak, tidak, tidak ada ya. yang sesuatu message yang hilang distorsinya komplit, ya. pun banyak ya, kalau misalnya kita melihatnya di satu media gitu. misalnya bukan cetak, distorsi di luar, kita Sudah. pengen memperhatikan foto itu juga, ada satu yang hilang ada ada beberapa poin yang hilang yang gak bisa digantikan dengan cetak itu aja mengurangi bagus, jeleknya memang relatif tapi ada pasti ada sesuatu yang hilang Lo bermain dimensi aja, ketika lo cuman ditawarkan cuma satu, gitu, itu udah ada satu mesin yang hilang. Iya, iya, iya. Ya. Itu, itu uh, kalau misalnya, kita sedikit balik lagi, teman-teman yang dulu sebagai perintis, atau bener-bener uh, sekumpulan orang-orang yang membuat cikal bakal Rauh itu, melihat Rauh sekarang kayak gimana Mereka? Mereka udah nggak heran, ya bahwa kita gila udah dari lama, dan mereka benar support ya support ya support banget gitu ya ya karena ya tahu kitanya kayak apa gitu dan emang mungkin sekarang lebih brutal gitu kan karena ya lebih brutal dalam artian emang ya apa ya setidaknya kita sudah banyak bisa mengubah pola pikir biarpun belum banyak sudah bisa mulai merubah merambah juga merubah pola pikir sebagian teman-teman ada melihat betul kita kayak apa gitu. gitu. Ya, emang dasarnya udah emang ya sudah gitu, udah nggak aneh kita gitu melihat kita kayak apa. Gitu. Cuma emang, ya mungkin e, mereka juga apa ya? Iya senang gitu melihat kita masih bisa bertahan dengan apa yang dulu mereka cita-citakan. Gitu. Mungkin teman-teman yang <tuh -tuh> roll dulu gitu, ya sudah harus realistis kita juga harus realistis ya harus berkeluarga hmm. ya kebanyakan udah jadi pegawai jadi apa yaudah, gitu. ya udah gitu cuma emang kadang-kadang juga ya ya pilihan lagi ya pilihan mertua gitu enggak <laughs> <laughs> <ganti> tahu gitu. mau jadi apa di sini mau gak mau jadi gitu. jadi kadang gak dapat anaknya gitu. <laughs> pada dasarnya pengen di sini gitu tapi ya ngerti gitu, tapi ya itu kita menjawab Menjawab pada tengah, lo bisa hidup lah dengan kayak gini? Bisa gitu, cukup atau enggaknya, kita? Udah, ketika kita bisa ngomong, ini cukup nggak? Bagi kami cukup, bagi kami itu cukup. Takaran orang juga beda-beda, kalau lo udah cukup, berarti bisa sharing lah. Dibilang kelebihan yang enggak, gitu, tapi cukup aja. Pas lah, pas-pasan lah, pas lagi mau apa, ada, ada gitu. Alhamdulillah, pas-pasan ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin hal baru, menengah, itu benar-benar mas masih aktif nggak sih di kegiatan rawit? Uh, eh dia udah emang uh, ya salah satu fondasi kita nakal gitu. dari itu kan kakak kelas saya itu kakak kelas hmm. saya itu fondasi salah satu fondasi nakal saya itu karena ya dia dia dalam berkarya hmm. nakal ya dalam berkarya nakal gitu. Itu salah satu kita dulu dulu emang protes terhadap kekangan kampus terhadap kebebasan berkarya. Gitu. Nah, Almarhum ini salah satu orang yang mendobrak pakem berkarya itu kayak apa. Gitu. Nah, itu salah satu emang. kenapa kita punya kemiripan. Gitu. Secara nakal itu. Gitu. Tapi secara administrasi kita dibantu namanya dulu Nadi. Itu sangat administrator lah. gitu. Jadi emang, ya lo nakal boleh tapi lo harus memikirkan hal-hal yang kayak gini. Loh. Terkonsep lah nakalnya. E, terkonsep dan itu kalau kita cari duit, gimana lo bikin propose, lo harus memikirkan sisi bisnis dan sebagainya. Hmm. Yang memang rapi banget secara manajerial dan secara itu, kita banyak banyak dikombin dari dua orang itu. Berarti udah, Mas Wahyu sendiri udah benar-benar ngerasa apa yang teman-teman ingin sampaikan dari Satya Bodi? Satya Bodi. Satya Body itu uh, sudah mewakili belum si Raus yang sekarang? Mewakili sudah, mungkin lebih. Lebih ya, kalau menurut gue udah lebih. Uh, kalau dulu kan kita ber, berperan bahwa masih kenakalan dalam mendobrak pola pendidikan, hmm. pola pendidikan dan pola kekaryaan. Tapi kalau udah ro kan sekarang dimensinya sudah ngomong ekosistem dan ruang lingkupnya pun, ruang lingkupnya lebih luas lagi, uh, lebih lebih lebih tidak tidak terpaku uh, apa ya, tidak terpaku satu satu aturan kali dulu kan kita masih sopan kan? terbentur dengan eh, ya kita dulu ada yang jadi dosen termasuk saya juga mantan gitu. itu yang masih kita harus membawa, membawa nama baik lah ya. gitu aja. Sekarang udah bebas gitu udah bebas mau ngapain aja gitu sudah sudah sudah sendiri tidak aja. Lost, gitu sudah di luar di luar institusi lah gitu. Ya Banyak yang gitu. syaratnya cara dengan ketentuan belum. kalau iya. di institusi Ya bukan cara ketentuan, cuma memang kita masih menghargai, menghargai lah gimana pun juga kan kita atau almamater atau tempat kita itu kan senakal-nakalnya kita kan masih harus menjaga gitu kan kalau sudah tidak ada embel-embelnya, kita lebih sebenarnya lebih bebas kalau gitu. ngapain aja gitu, karena tanggung jawab kita singgar, gitu. bukan embel-embelnya kan sih yang kalau nggak oh, ya, ikut-ikutan, tanggung jawab tanggung. Jawab, kalau misalnya gitu. yang kita lakukan itu beberapa sesuatu hal yang baik Yeah. Atau bagus. Sebenarnya baik bagusnya tergantung orang. Cuma yeah. pandangan orang baik atau yeah. enggak yeah. kan bahaya juga. Yeah. Kasihan juga yeah. oh, institusi itu. Nah, kalau misalnya dari tadi Mas wahyu udah ngejelasin bahwa raw itu berdiri untuk kecemasan atau misalnya dengan ketidaksukaan tentang ekosistem fotografi atau tentang sesuatu hal yang ada di fotografi. Bisa sebutin sih apa sih salah satunya? Bukan ketidak sukaan, bukan ketidaksukaan bahwa ketidaksetujuan uh, bukan ketidaksetujuan kalau di ekosistem kita bukan kerjaan bukan ketidaksetujuan tapi emang tidak ada ekosistemnya kita coba membangun gitu. cuma kalau yang ketidaksetujuan adalah pola belajar di pola pendidikan yang kita emang sangat sangat tidak setuju dan sangat keras itu menentang menentang pola-pola pendidikan itu pola pendidikan, gitu. pola pendidikan uh, fotografi formal lah gitu. menurut kami ya ini eh uh, belum ideal, belum ideal, jauh dari ideal ketika ngomong tentang dunia pendidikan fotografi yang harusnya bisa mendapatkan ini ternyata masih masih, masih nah, belum dapat lah. Yang disebut pola pendidikannya yang masih kurang itu ya, jadi bukan orang yang di dunia pendidikan fotografi formal ya. itu, itu seperti apa sih? Yang... Ya sekarang gini loh, ketika kita masuk ke dunia pendidikan fotografi Ya bagi kami, bagi saya ya, ini bukan bukan kembali lagi merendahkan profesi fotografer ya. Kalau menurut menurut saya ya, menurut saya kalau ya lo kuliah keluar jangan jadi fotografer. Karena yes, bagi, bagi saya itu sesuatu yang sia-sia gitu, sia-sia dalam artian kita membuang waktu terlalu lama kalau ingin jadi fotografer di dunia pendidikan. Kenapa? Ya lo bayangin sekolah, lo pengen belajar motret, harus nunggu minimal 4 tahun. Iya sih, tunjuk. Logikanya itu aja. Hmm. Di mana sebenarnya sesuatu hal yang bisa dipelajari di luar juga? Bisa, ya, kalau ya. secara teknikal ya. ya. Teknikal, kecuali emang lo diajar jadi profesional utuh gitu. Pendidikan yang namanya lo dicetak jadi ya fotografer. Sebenarnya kan di, di, di dunia pendidikan kita enggak. Setengah-setengah masih belum melebar ya, Terlalu... jadiin fotografer enggak dijadiin akademisi, enggak dijadiin uh, kritikus, kritikus enggak. enggak gitu. Nah, ini enggak ada, enggak, enggak belum didapat, tapi emang melenceng jauh-jauh. Gitu. Semuanya masih ini talent gitu. Dan setengah-setengah gitu, jadinya kita juga menekan setengah. Gitu. Jadi mungkin di fotografi juga harusnya sebenarnya hampir mungkin mirip. Kalau saya pernah mendalami pendidikan di dunia video ya, video. Uh, perrevisian atau perfilman mungkin fotografi pun perlu misalnya ada bagan-bagannya kalau di video itu kan ada penyelenggaraan ada kata artis, iya. yang kayak gitunya atau enggak, kalau kalau menurut gua ketika lo jadi jadi pro, jadi fotografer gitu, uh, di genjang kuliah yang emang misalnya D4 ataupun ya. D3 itu lebih cocok gitu karena ya terbukti juga penjuru ada kampus bagus sih gitu. Di Jogja gitu ya, D3, emang dia emang bukan oh. apa saya lupa gitu. Tapi kenapa <laughs> gitu? E, ketika kita ngomong kamu jujur gitu, kenapa saya ngomong bahwa pendidikan fotografi tidak cocok menjadi fotografer? Karena kita e, survei atau kita riset gitu. E, ini kritik juga buat pendidikan foto. Sekarang yang terjun di dunia komersial, grade A, yang minim banget, yang lulusan fotografi. ya. Tujuh. nah itu kan jadi, jadi masalah gitu ketika ya karena polanya kita tadi terlalu lama, gitu, terlalu lama gitu untuk kita belajar bisa jadi fotografer tuh minimal empat tahun ini yang rajin gitu. Jadi itu juga kalau misalnya udah keluar belum ada jaminan. Nah karena ketika keluar lagi gitu kita Laki -laki. masih mulai dari nol lagi gitu. Kita tidak dikenalkan ke industri itu. Nah, ada yang berhasil ada tapi kan minor. <tuh> ya. seberapa persen gitu dari ya, dari itu, itu gitu. Nah ada dulu yang kampus bagus di Jogja, saya lupa, itu D3 gitu. Nah sekarang banyak berkiprah di fotografer-fotografer yang sekarang banyak yang lulusan dari dia gitu. Karena yang mereka diajarin motret, dari awal itu motret, motret, motret, motret, D3 ya, memang praktik, yes. memang praktik. Nah, itu lebih oke okay, gitu, karena jadi. Gitu. Nah itu sebenarnya kita kritisi ketika, oh, kita pendidikan format S1 ini nah apa yang bisa kita tawarkan terhadap terhadap lulusannya. Gitu. Ketika melihat, oh kita bertarung. Jaminannya apa sih? Soalnya kita keluar sebagai sarjana atau misalnya lulusan fotografi, seberapa persen sih klien atau orang-orang percaya kita? E, kalau itu mah sebenarnya bukan itu. Karena kan kita kayak, kayak itu kan kalau klien banyaknya itu kan bukan urusan. Itu kan tergantung kejeki di atas aja juga yang hmm. Yang lulusan, yang nilai jualnya, uh, nilai jual sebenarnya tinggi. Itu cuma, memang ketika lo tidak dibekali dengan karya yang cukup, ya, sama kayak lo, kayak lo perlang tapi tidak dibekali skill yang bagus gitu. Ya, lo mau berkompetisi kayak gimana gitu. Kalau bermain di Liga Champion, tapi masih di, dikasih skillnya, tarkam gitu, kan? Gitu. Iya. kan? Kita harus ngomongin tentang industri fotografi, yang tertinggi apa ya? mau nggak mau industri fotografi yang di Jakarta kayak apa? itu kan terlaku kuh Iya untuk sekarang. Nah terlaku kuhnya kenyataannya yang lulusan fotografi juga minor lah gitu. itu kan kritik bersama gitu. jadi dari awal kita mengkritikin dunia pendidikan fotografi ayo ya, tawarin hal-hal yang lain yang bisa lo kerjakan dan ini bisa jadi bisa jadi petak apa tawaran lulusan S1 fotografi? Karena nggak semua orang juga mendalami itu ya kalau misalnya Misalnya kayak saya yang bekerja di dunia fotografi bukan di, dari bidang eh, dari ilmu keilmuan fotografi juga mungkin nggak bakalan dapat pelajaran-pelajaran yang di luar normal. Ya makanya maksudnya banyak hal, hal yang bisa dikembangkan gitu. Misalnya di ya ketika ngomong uh, dunia pendidikan fotografi formal gitu ya kita ngomong kekuatannya apa? Gitu. Misalnya di riset. Uh, nah sebenarnya harusnya satu kekuatannya disana, ya. di sana ya research. Terus lu bisa melakukan banyak hal yang di luar motret, makanya yang kita kembangin itu, yang kita ditisikan adalah itu, gimana cara membentuk lulusan-lulusan yang bisa ngomong bahwa sebenarnya jurusan fotografi adalah sebenarnya tameng bagi orang, bukan tameng ya, ini corong untuk bicara tentang kemajuan fotografi kayak apa atau tren fotografi apa, kalau orang akademis yang ngomong akan lebih dipercaya ya. nah itu sebenarnya hal-hal yang dikembangkan, makanya ketika ngomong, oh gua kuliah fotografi ya gua mengembangkan gitu kalau menurut gua gitu ya gua mengembangkan sesuatu yang tidak motret gitu ini pandangan pribadi gua kalau gua jago motret mending gua kursus tempat yeah. yang mahal atau yang bagus gitu jadi setahun gitu di mana itu ya, banyak lah <laughs> tinggal pilih aja ya, gitu jebakan pertanyaan Bisa jebakan, jebakan gitu <laughs> <laughs> di mana tuh yang kursus langsung <laughs> jadi setahun ya, ya. tapi ya di, di, di, di kuliah fotografi banyak hal yang menurut saya menarik untuk dikembangkan dan ini bisa bisa memotret, ya, hmm, bisa jadi ya justru itu yang yang jadi dari tawar itu makanya itu yang kita kritisi, itu gitu. yang kita kritisi, itu yang kita uh, kita terus gedor gitu di kampus bahwa ya ya dulu emang ya namanya raw sindikat gitu kan raw sindikat itu yang mengkutukin hal propaganda dari dulu kita misalnya setengah hal-hal yang propaganda sekarang dari awal kita di dunia kampus itu emang sudah bertarung bertarung dengan sistem gitu, untuk gimana bisa mendobrak itu. Ya, pada akhirnya yang masih gimana kita juga mungkin satu yang bisa gerakan, Karena movement kan gitu pasti movement itu emang lahir dari tadi gue bilang, kalau itu lahir dari kesadaran uh, berkelahi di kampus itu gitu. Karena dari dulu kita emang berkelahi mulu gitu, berkelahi terhadap hal-hal yang kita emang tidak kita sukai menurut kita belum ideal menurut kita ya, ya tapi yang saya suka gitu bahwa kalian tidak setuju dengan sesuatu hal kalian tidak suka tentang sesuatu hal yang hmm. kalian benar-benar garis bawahi tapi kalian bergerak tidak hanya berkritik atau ya. misalnya menyuarakan saya benar senang dari rawa sindikat ini bahwa kalian bergerak dengan hal itu kalian misalnya gak suka tentang Kenapa sih fotografer nggak banyak yang bikin buku? Kalian mensupport, yuk fotografer, kami sediakan tempatnya, kami sediakannya. Prosesnya kami bantu. Itu adalah sesuatu hal yang mungkin nggak semua orang ya, nggak semua orang atau nggak semua komunitas bisa melakukan itu karena kebiasaan yang terjadi di negara kita tercinta ini bahwa kritik nomor satu, bersuara nomor satu, tapi nggak melakukan apa-apa. Ya. Ya kalau gua ngomong tentang wacana dan doang itu bagi gua baca, baca-baca, doang. itu buat apa lo? Buang energi ketika lo tidak ngasih solusi pertemuan gitu. Ya bagi kami apa yang bentuk tanggung jawab kami itu ngasih racun lah. Gitu. Kita juga harus cari penawarnya. Lalu nggak ngasih racun atau kita nyentrumin orang gitu, atau kita orang suruh menjebak lo, orang, menjebak orang. Tapi lo lo tidak ngasih solusi atau lo tidak ngasih. Ya udah kalau lo kesini kayak gini lo. Gitu nah itu yang coba kita kembangkan gitu itu yang coba kita, kita terapkan misalnya tadi kayak lu ngomong tentang kesan kita terhadap minimnya literasi uh, di bidang fotografi gitu kan ya apa jawabannya kalau kita cuma ngomong anjing ini lu kurang literasi oh, lu kurang baca bukunya bukunya mana nggak ada ya udah kira-kira doang nah, apakah akan bagi gua ya apakah akan melahirkan ataupun ngasih sesuatu pembeda, enggak kan? Makanya, kenapa? Jadi, jadi sesuatu, sesuatu pembahasan yang rame aja, jangan gitu. hmm, ya buat apa rame-rame doang <laughs> <laughs> ya, mending diem tapi bergerak gitu nah, itu kenapa kita ngomong tentang kita tuh melakukan sesuatu itu emang sangat terstruktur ter, terstruktur sistematis ya, itu sangat terus stigmatis dan masih masif dan masih kreatif kreatif gak kreatif gak, gak kreatif banget tapi emang kita bikin gitu. uh, bikin sesuatu harus terstruktur semua harus diplanningkan semua harus punya tolak ukur semua harus punya capaian dan uh, ini tingkat keberhasilannya kayak gimana kalau kita uh, melakukan sesuatu harus Gua harus yakin ini berhasil. Up, uh, untuk untuk ini bisa berhasil, gua juga harus bisa menyiapkan ini. Makanya kita planning banget. Hal yang kita lakukan itu biarpun ugal-ugalan, kita yang terkenal ugal-ugalan, tapi dibalik ugal-ugalan kita itu ter-planning. Gitu. Mas sudah disiapkan? Siapkan. Jadi, kita mau ngapain senjatanya? Udah ada. Sudah ada. Walaupun dengan terlihat ugal-ugalan oh, iya. gerakan atau apa, sebenarnya itu sebenarnya sudah direncanakan. Direncanakan, terplanning, terplanning dengan sistematis sebenarnya apa yang kita lakukan. Karena kita nggak mau, kalau kita melakukan pergerakan, kita juga harus mulai punya telak ukur, ini sampai gimana ini, progres ataupun tingkat keberhasilannya, atau ini mem bisa membawa pengaruh nggak ketika pada titik ini, titik itu. Itu sudah kita harus kita planningkan dari awal, kalau nggak itu kan ntar buang-buang waktu, menurut ya. kami, gitu kan? <laughs> makanya suka terjebak lu ugal-ugalan, kayaknya dibalik ke ugal-ugalan kita itu harus ada satu planning yang gimana ugal-ugalan ini bisa jadi sesuatu. goal yang pasti, gitu. kalau kita nggak suka yang tidak pasti-pasti, gitu. ya. harus pasti. Gitu. karena Nggak uh, hanya meraba sesuatu meraba sesuatu. Jadi kalian udah menemukan sesuatu masalah, kalian berangkat untuk hmm. mengkritisi itu masalah, dan kalian memberesi itu masalah. Ya keren ya kayak kelihatannya kaya pengadilan ya mengatasi ya? masalah tanpa masalah wah mengatasi masalah dengan masalah baru iya sebenarnya so, <laughs> nah <laughs> karena kalau nggak ada masalah ya kita akan berhenti gitu akan jadi masalah masalah pasti ada masalah masalahnya uh, permasalahan dengan uh, skala yang berbeda tapi nggak jadi enggak uh, gak jadikan kalian bahwa kalian yang membuat masalah itu kan? Ya akhirnya bisa jadi, bisa jadi, ya? e, bisa jadi kita yang bikin masalah dulu tapi, tapi ada jawabannya yang orang lain enggak ngeh itu, masih masalah sebenarnya ya, ya, masalah, masalah ya kita emang ya, namanya manusia harus belajar dari kesalahan kan? Kita banyak belajar dari kesalahan, kesalahan-kesalahan di dunia fotografi Indonesia sebelumnya itu bahan pembelajaran. Nah itu sebenarnya hal-hal yang apa yang lo dapat dari kampus ya itu gitu. Kemampuan kita menganalisa itu sebenarnya harus kemampuan itu memang kemampuan kemampuan kemampuan itu mungkin nggak dapat di kursusan. Gitu. Kemampuan menganalisa, kemampuan riset, kemampuan bikin literatur, e mapping itu kan oh, iya. sesuatu yang memang oh, itu sebenarnya kekuatan orang yang kuliah. Yang kuliah di samping relasi ya. Hmm. Gitu ilmu mah ya gitu-gitu aja dapat di kampus gitu tapi emang ya mau jujur mah jujur jujuran juga banyak sesuatu yang bisa kita peroleh di luar kampus gitu iya karena gitu. yang kalau saya pribadi sih kurang setuju dengan dunia pendidikan di dunia kita ya foto video mungkin bahwa kita kuliah di bidang fotografi kita sebut contohnya fotografi tapi kita nggak boleh salah di sana yang saya kurang setuju di dunia pendidikan Kenapa saya kuliah di bidang itu? Karena emang kampus itu tempat salah. Kalau misalnya kita langsung bener kita langsung wah, ya kita langsung kerja dong. Di mana kan tuntutan dout kerjaan itu kita harus, bukan salah benar, tapi sesuai dengan request. Ya tapi kalau misalnya di dunia kuliah, yang saya kurang setuju, mas, ada anak kampus yang selengek dikit karyanya atau gimana, jadi masalah. Jadi Itu sih dunia pendidikan kita terlalu kaku sih. Ya nggak wales sih. <laughs> kurang cair kurang cair. <laughs> kurang cair atau terlalu cair gitu <laughs> setuju sih kalau misalnya itu ya tapi kayak gitu kita uh... ketika tidak studi terhadap dunia pendidikan terus apa yang lo lakukan akhirnya kan kayak role gitu saya bikin kelas yang menurut gua ideal menurut gua gitu kayak udah bikin aja kan kita bikin role tech kelas kan itu kelas yang emang ditujukan untuk uh mendidik atau mencari SDM yang untuk mengisi ekosistem fotografi, ya itu jawaban kita ketika kita mempromosikan dunia pendidikan, udah bikin aja gue pendidikan sendiri gitu. Yang menurut gue ideal gitu. berarti gitu. kalau misalnya kita bahas dulu deh raus sindikat. Raus sindikat itu di bawahnya raus sindikat itu ada apa aja sih? Sindikat ada. Perpustakaan fotografi keliling. Terus ada RWD, RWD itu bergerak di bidang handling dan Desain exhibition. Terus ada Rotek Class, itu kelas fotografi non-teknis. Ada kita kolaborasi sama Humanika kita bikin Indonesia Fotografi Archive itu yang IPA IPA itu untuk arsip pengarsipan. Terus, kita ada apa lagi ya? Perpustakaan, udah. Ya? Perpustakaan, udah deh. Ada beberapa, lupa bagus. <laughs> Terus, ada ini, Kana ada contoh kan? Ada contekan kan? <laughs> ini uh, retro center. Ini retro center yang kita syuting. Ini adalah retro center. Ini uh, kita kolaborasi hmm. lagi gitu dengan agak untuk kita bikin satu ruang, ruang bersama. Jadi ini arena, ini adalah tempat bermainnya e ekosistem. Jadi kita jadi kita godok apa ya? godok SDM, ruang bermainnya ada di sini. Ini ruang ada apa lagi ya? Tuh ada, upaya ya? Kurang lebih begitulah, ada beberapa, lah, ada kalau nggak salah ada 8, 8. Pansindikasi nah, yang... Ada gambar di sini. <laughs> nah, <laughs> jadi, 8, 8 movement itu benar-benar jawaban dari kerasaannya. -kerasaan oh iya, ada publishing. Kita punya publishing. Pro-publishing, itu oh, yang penerbit. penerbit. Terus, ada kita punya brand kamera. Sebelum belum launching, ini adalah kita menggabungkan meng kamera DIY gitu. Ya, launching. Kan? DIY, DIY itu kerennya kamera bikin sendiri. Gitu. itu yang kita kembangkan gitu ya, itu, ya. itu juga ada gitu terus lubang di, jari uh, base nya lubang jarum dari eh, jari, jari, jari. jari, jari. <laughs> base nya dari lubang jarum kita kembangkan satu kam brand kamera gitu dia tahu terus, ada floating, floating itu itu salah satu yang mensupport kita gitu, di merchandising gitu. uh, apalagi ya kurang lebih begitu lah so, ya, ada beberapa Indikasi yang kita bikin miniatur dari ekosistem fotografi kecil lah skala kecil. Kalau kita nunggu orang lain yang bikin kan lama ya udah bikin bikin ya, sendiri kalau aja. Kalau pancing kan itu pancing kepatil bikin Kalau kepancing kan cuma ngurut aja, kepatilnya <laughs> ke kan. bisa kita bawa. <laughs> Kurang lebih gitulah. Berapa? Ada 8 atau sekitar gitu. itu.